Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya berada di RT1 RW 2 meninjau langsung lokasi lomba kampung lihat peringati hari jadi Kota Probolinggo yang 662. Selamat hari jadi Kota Probolinggo yang ke 662. Ayo, ayo, ayo. I wanna go jangan lupa like comment and subscribe